Halo teman-teman selamat datang kembali di channel tonton aja yang masih setiap membahas tentang Kamaludin si bocah viral itu ya Kamaludin. Oh, sekarang nggak Kamaludin lagi teman-teman. Ya, e, kali ini admin mau nonton video e, reaction, Kalau reaction sih bukan sih. E, cuman admin mau nonton video ini videonya bagus. E, admin dapat video ini dari Facebook dari akunnya orang Thailand kalau salah atau orang mana. Coba kita tonton videonya ya teman-teman. Seperti ini e, ada tikar Tikarnya mak kendut-kendut. Kendut-kendut tikarnya. Kayak orang lagi dikit. Tuh, ditampol. Tampol. Tampol. oh, Lah. Lupanya kecil, benar-benar. Lupanya kecil, temannya mau nolong, tikarnya ikut lelek, cuy. Tikarnya lelek, temannya panik, temannya pergi lah, ini nggak ditolong, sompret. Lah, temannya kabur. ditanya dia manggil teman satunya lagi bawa pentungan teman satunya lagi bawa pentungan Lah oh, itu kalau ditoces ya temannya mati nanti Oh, kira-kira mutu toches pakai itu apa namanya? Lah, bener Lah itu kalau Kena. <laughs> PA. itu nah, kalau temennya masih di situ, wah, dong. Nah tuh nongol, tangannya nongol, malah temennya kabur. masa ditujak-tujak gitu, udah keluar darah ya teman-teman. Hai, lagi wah oh iya, iya. Ngikut temennya. oh di panci hai, hai, hai, hai, tuh hai, tuh wah hai, yang hai, dolar kali ya dalamnya ada buah yang masak bubuk bubuk gitu lah mau ditentung lagi mengenai kepalanya temannya lah bocor nanti tikarnya mumbul bro mumbul tau mumbul enggak? saya kan orang ngapak nih jadi mumbul biasa saya pakai <gifung> Di bentung, lagi tuh. Oh my. Oh my. Lah itu temannya mati PA. Oh Goblok dilepin sekalian. Wah kena tikernya, satu kena tiker ya. Tikernya kena, tinggal temannya nih oh yang belum kena. Temannya belum kena. Oh udah kena. Kok Udah udah tai Lah dijemplungin. Lalu pas itu muat dua orang Kalau saya jadi temannya nih tak tutup sekalian itu, tak tutup sekalian itu. <laughs> Daripada nyusahin dua orang, oh, temannya panik. Kenapa nggak dikali mau ditujah PA? Aduh. Lah dituja <laughs> Lah Aneh Aduh Masih dituja temennya enggak mati Kan harusnya berdarah dia Oh nyari pegangan dia Keluar satu uh, Aduh Mandi belat ya bro Mandi lendut-lendut Naik pada jawa lagi, lenduki belet bolot, apa namanya, blood lumpur. Lumpur, tuh teman satunya masih belubuk-belubuk, mau dituju lagi nih, aneh. Oh, kali ini dia pakai rantai. Nah, ide, dapat ide, tapi rantainya dia dapat dari mana. Dari mana? Oh dia mau nyemplungin diri, padahanya diket Nanti Jemblungin Oh <tuk> uh, dijemblungin, dipancing pakai temennya Saya penasaran nama lubang di dalamnya itu isinya apa ya Dipancing Dapat tuh dapet dapat buaya itu mah harusnya dicabut terus dipalangin ke atas lubang tuh kalau situ narik mah gak kuat dipalangin cabut dulu itu cabut kok gak manteng ya tambangnya gak manteng ya nah dipalangin tuh dipalangin Palangin goblok, masa tambahnya enggak manteng bro. kita eh, ambang rantai, dipalangin di situ. Nah, gitu dipalangin dari tadi ke. Mas itu narik mah kakak kuat aneh. Itunya keren ya. Saya cuman begini begini, toh jadi komentator. Keluar gak nih, keluar gak nih. Dia keluar keluar dapat apa nih? Teman yang pertama masuk kira kira mati apa enggak? Dan teman yang kedua di keteranti. Tuh jalan rantinya. Teman yang kedua. Kalau teman yang pertama kira kira selamat enggak? Oh ini ini teman yang mana ini? Yang kedua apa yang pertama? Wah, bisa nafas dia nafas Wow Masih nyelam lagi Kuat juga Kenapa nggak dipendem sekalian tuh ya temennya ya Yang masih di luar Diuruk gitu kayak daripada nyusahin nah tarik tarik lagi nggak manteng kambangnya apa ya? ular ular itu anjir ikan lele PA <laughs> ikan lele tai tai ikan lele bro lele dumbo tuh ikan lele aduh aduh ikan hiu tapi ada sumutnya ada kumisnya hiu rawa ikan lele tuh lah sialan balikin kota gua tuh ikan lele tuh ayo banget lah Lele timbang selengen doang nah tuh temennya muncul tuh temennya muncul tuh anjir udah 9 menit mau 10 menit temannya masih hidup kuat banget apa sih nah ini kan -nya lemes selamat gak di temennya nih temennya belum selamat. di pancing lagi tuh, pancing lagi. lu, apa lagi tuh? ikan lele lagi, sompret. lah timbang ikan lele dua biji doang naik naik kayak gitu. belek singa ini. <laughs> tapi kreatif ya teman-teman, dia bikin konten sampai semaksimal mungkin tuh sampai bahasa basa kuyupan, sampai apa namanya, kelepotan di lumpur sawah, tuh, wah diselemiin lagi sama temen yang kedua tadi, temen yang pertama nampaknya udah ini, timbang lele, keceburnya sampai lah itu nyemplung lagi ntar lah, po oh, kirain -kira menyemplung, oh udah habis, cuma dua biji enggak ada lagi ya nah, lele dobi cini enggak dibawa pulang enggak dibawa pulang ini enggak dimasak uh, alah. Huh, tak kirain lubang apa jadi teman-teman saya ini dapat video ini dari Facebook kita lihat awalnya wah keren nih langsung saya ambil saya ngambil video ini, tapi saya belum nonton tuntas. Nah, sekarang saya baru nonton. Uh, cukup sekian dari admin ya, teman-teman. Semoga bikin emosi. Emosi ke saya. Uh, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like dan komen. Oke, okay? dadah.